Satu lagi jangan lupa follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi So langsung aja kita meluncur ke Jackie Chan Stone Master. Hmm, Oke okay, lumayan lah ya darahnya jadi Terus tambah lagi udah mulai jago gua nah ini tadi gimana caranya ah mau geser dikit aja lebay banget dah jatuh ya, woi woi Jadi itu nginggal nanti tadi bisa sekarang nggak bisa lagi pepek udah emang mana sini nyanyi meninggal dah meninggal dah lucu banget nggak boleh emosi santuy terus santuy itu udah password tinggal Tangan lu aja, pegang itu besinya, bagikan. Oh. nggak bisa-bisa lagi anjing hai, emosi jiwa hai, Oh anjing emosi berdasar Sumpah asli. Bisa, tadi bisa dah. Ayo cepat nah. Emosi emosi di diwaju. gimana ya itu ya habis lebay banget sih, gue geser dikit doang, masa banyak banget malah jatuh jadinya ya kenapa nggak saya ya? Ya, anjing itu gimana tadi? Ya, gue ya lompat ke situ. Ya, itu eh, jadi nggak bisa sih. Bawa stick gua rusak. Apa bisa juga anjing-anjing? Gimana tuh ya? Tetap nggak bisa juga, loh. Emosi jiwa ini namanya, nih. Jumpa kok gak bisa ya? Kenapa ya? Huhuhuhu, gak bisa-bisa cu. gitu doang padahal anjing anjing dari tadi lo sampai keringetan gua sampai kesel hmm. sendiri nggak bisa bisa aja darah gua tinggal dikit banget lagi malah meninggal giliran udah bisa lewat tangga itu malah meninggal. Ayo, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Langsung ada dia aja nih. Jangan sosokan lu, gua mau ngambil sapu lu, tendang sapu gua. Nggak usah nggak usah beraninya sih keroyokkan anjing meninggalkan the... can... oh. lo that is going to... hmm. apa meninggal kenapa dari tadi gua ituin gak kena kena ya yuk yuk bisa bisa bisa bisa bisa bisa bisa yuk aku pasti bisa aku bisa aku pasti bisa yuk yuk tring ini dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi dan Emosi harus dikontrol memang harus dikontrol Kontrol cepet cepet cepet Lama banget dah ah, ini loadingnya anjing Kita tendangin dulu Oke Oke Oke ribat ngeribat ngeribat, ngeribat. Untungnya sekarang gua udah jago welcome motherfucker sini sini kalau berani sini gitu turun kalau berani sama orang mah Mainu di atas lo Gue pikir lo keren lo. Dimana kan lo? Oke, dapat susu. What's going on? Watch it. I got to watch that high jumping. Mau ngambil, ditendang. Oh, ini ambil ditendang bol nih sama si Andy kuning ini nih. My hair. I'm going to Lah lah lah, lagi. Oh jago nih. Oh, Pakaian kayak gini ternyata kita kalau kena jadi pusing, nah, ya, anjing. Gue bawa nih. Gue oh, uh. ilmu Apa Meninggal lo. Gue buang pala lo.